Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lesti Lovers dimanapun pun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabatnya seluruh dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Kita langsung diberikan vitamin yang sangat membahagiakan Ini di postingannya Askar Fotografi yang membuka foto yang sangat benar bener romantis dan cute banget Lesti dan Bilar persahabat ya Masya Allah kebahagiaan tentunya selalu kita dapatkan makin malam Foto-foto cute selalu tentunya kita dapatkan. Kali ini diunggahannya Askar Fotografi Persahabat ya, Masya Allah. Bahagia terus untuk Leslar. Semoga rumah tangganya langgeng. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohma. Amin. Tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram Wahyani Umi mengatakan, Masya Allah di tempat yang sama, apa kamar hotelnya sama juga? 19 Agustus 2021 sampai 19 Agustus 2022, sama wa kesayanganku, amin. Masya Allah banget ya, bangga sekali nih. Dukungan dan support yang diberikan memang luar biasa. Kita lihat juga persahabat ya di komentar berikutnya dari Dewi Susanti 16 Disitu mengatakan so sweet banget dah katanya tuh Masya Allah Memang idola kesayangan kita selalu tampil romantis persahabat ya hingga membuat baper kita semuanya Doakan selain terbaik ya untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat kita mampir ke keunggahnya Papa Bilar sebelumnya Dua jam yang lalu memposting foto cute nih persahabat ya, Bersama Bunda Lesti Aduh ada aja kelakuan nih Dari Papa Bilar dan Bunda L Pasangan gasrek ini selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya. Tetapi dibalik tentunya kegesrekannya pasti ada romantisnya Kita selalu dibikin bahagia oleh Lesti dan Bilar Kita simak persahabat kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Tepas tahun lalu, saya dan istri melangsungkan pernikahan sah secara negara Happy Anniversary Lesti juara Sayang Semoga kita selalu romantis seperti foto c Hihi, katanya itu Masya Allah banget ya Mudah-mudahan mereka selalu romantis, mereka selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi pastinya untuk banyak orang Hingga di komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari Tevitri Carlina yang ikut berkomentar, TV Tevitri mengatakan Happy Wedding Anniversary Kapal Kesayangan Lesti Kejora Rizky Bilar Semoga bahagia selalu sampai kakek nenek, amin Kita lihat juga persahabatnya kita salvo kalimat komentar yang diberikan oleh Pak Ferry nih Pak Ferry mengatakan, yuk tahun depan udah ada adiknya Abang Ellyuk katanya itu amin Masya Allah banget ya, ini doa dari Pak Ferry nih Supaya tahun depan ada adiknya Abang El Katanya itu Masya Allah Doakan selalu yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Kemudian juga persahabat ya di Sima Unggahan terbaru dari Kak Nova Yang mengunggah sebuah postingan Momen video call Papa Bilar, persahabat ya Bersama tentunya anaknya Kak Nova Masya Allah, tentunya Papa Bilar Berada di rumah Bintaro ya di rumahnya Opa Daniel dan Oma Rosmaladewi Aduh Masya Allah banget ya Ada yang lagi kangen-kangenan tuh Video ko langsung sama Om suki -sukinya. Aduh Masya Allah Pokoknya bahagia sekali Mudah-mudahan ada vlog Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Kita lihat juga bersahabat ya Di kabar selanjutnya Ada sebuah kata-kata bijak Yang diungkap oleh akun Abang underscore Kalimat yang diposting, sebaik apapun kita, yang benci tetaplah benci, seburuk apapun kita, yang cinta tetaplah cinta, tidak perlu menjelaskan kebaikan kita, karena yang menyukai kita tidak memerlukannya, dan yang membenci kita tidak akan mempercayainya, ini betul banget persahabat ya, kata-kata bijak yang luar biasa, Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia Selanjutnya bersahabat kita mampir ke fashionnya Papa Bilar kita lihat persahabatnya baju yang dikenakan oleh Papa Bilar nih saat merayakan anniversary pernikahan bersama Bunda lesti ternyata harganya bukan kaleng-kaleng nih kaos yang dipakai itu mencapai sebelas juta dua wow harga yang sangat fantastis bukan kaleng-kaleng nih ya harga baju dari Papa Bilar kaosnya aja 11 juta lebih Masya Allah berkah terus ya Untuk rezekinya Semoga rezekinya juga nular ke kita semuanya Amin Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipat TV Yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar menarik dan bahagia Seputar Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh